Saya mencintai diri saya dan menerima diri saya apa adanya. Saya memiliki kekuatan untuk mencapai semua tujuan saya dan mengatasi segala tantangan yang ada di hadapan saya. Saya memilih untuk mengarahkan pikiran saya pada hal-hal positif dan menjaga pikiran saya tetap optimis sepanjang waktu. Saya bersyukur atas segala hal yang telah saya capai dan berkomitmen untuk terus tumbuh dan berkembang menjadi versi terbaik dari diri saya. Saya memiliki kepercayaan penuh pada kemampuan dan potensi diri saya sendiri. Setiap hari saya memperkuat pikiran saya dengan energi positif dan membuang semua pikiran negatif yang tidak membantu saya. Saya memilih untuk menarik kehidupan yang saya inginkan dengan fokus pada apa yang ingin saya capai. Saya membangun hubungan yang sehat dengan orang-orang di sekitar saya dan menunjukkan kasih sayang dan perhatian yang besar pada mereka. Saya mempercayai bahwa saya pantas mendapatkan kebahagiaan dan kesuksesan dalam hidup saya. Saya memiliki keberanian untuk mencoba hal-hal baru dan keluar dari zona nyaman saya. Saya belajar dari kegagalan dan terus berusaha untuk menjadi lebih baik setiap hari. Saya bersyukur atas semua pengalaman yang telah saya alami, baik yang baik maupun yang buruk, karena semuanya membantu saya tumbuh dan berkembang. Saya siap untuk menghadapi semua tantangan yang datang di hadapan saya dan mencapai tujuan saya dengan keyakinan dan tekad yang kuat. Saya mempercayai bahwa kebahagiaan dan kesuksesan ada dalam genggaman saya. Saya memiliki kekuatan untuk mengubah hidup saya menjadi lebih baik dan mencapai semua tujuan saya. Saya berkomitmen untuk mengambil tindakan yang diperlukan untuk mencapai tujuan saya dan membangun kehidupan yang saya inginkan.